oke okay, guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya aldi sadut di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi uang lagi guys nama aplikasinya hit ah, like ya yang ini jika kalian ingin mendownload aplikasinya kalian bisa klik link di deskripsi guys kalau kalian klik link di deskripsi, kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian harus mendaftar dulu, guys. Nah, di sini kalian masukkan nomor handphone kalian. Lalu di sini kalian masukkan kode yang ada di pinggir ini, guys. Lalu di bawahnya lagi kalian masukkan paspor dan kalian bikin paspor lalu di bawahnya lagi konfirmasi paspor sesudah itu kalian klik register now yang ini guys jika kalian kalian ingin mendownload aplikasinya kalian klik yang bawahnya guys yang ini have an akun download now yang ini guys oke okay kita langsung saja masuk ke aplikasinya guys ini dia aplikasinya guys kita buka aplikasinya nah tampilannya seperti ini guys di sini kalian klik menu saya yang mei yang paling pojok kanan yang di bawah yang ini kalian klik nah di sini kalian masuk ya masukkan nomor telepon yang kalian daftarkan tadi di sini saya masukkan dulu guys nah lalu kalian masukkan pasportnya guys yang kalian daftarkan tadi lalu kalian klik login now. Nah di sini saya sudah berhasil login guys. Kita klik menu my yang menu saya. Nah di sini saya sudah mempunyai saldo 30 ribu guys. Di sini tugasnya sangat mudah sekali ya guys. Hanya meng-screenshot TikTok atau YouTube mau Facebook terserah ya Cara tugasnya kalian klik menu home yang paling pojok bawah Nah, di sini kalian mau mau ke YouTube, Facebook, LINE atau TikTok terserah kalian Di sini minimal itu tiga kali tugas ya guys dalam sehari satu tugasnya itu enam ribu sangat besar sekali guys di sini saya contohkan saja tiktok ya guys kayak klik nah di sini ada anggota peran general member nah kalau kalian baru main di sini kalian klik current status yang general member yang ini guys yang paling utama Nah, sini tugasnya, guys. Satu tugas kalian dibayar 6 ribu, guys. Satu tugas, nah, di disini hanya dibolehkan tiga tugas, guys, dalam sehari. Karena disini, disini saya ambil tugasnya, guys. Kalian klik yang general member yang lambang TikTok yang ini. Nah. Lalu di sini kalian klik zoom yang ini. Nah, di sini kalian akan diarahkan ke TikTok, guys. Nah, di sini kalian, nah, di sini, kalian, nah, di sini, kalian screenshot saja, guys. Nah, sesudah di screenshot, kalian kembali saja Oke, okay, kita kembali saja guys. Nah, kita kembali ke menu awal. Nah, di sini saya klik ini dulu ya, guys, biar masuk. Nah, di sini tidak kali, guys. Nah, kalau keempat kalinya tidak bisa, guys. Nah, sesudah kalian mengklik itu, kalian kembali dulu lalu kalian masuk ke menu tas yang ini guys. Nah, di sini kalian klik yang foto yang ini guys. Nah, lalu kalian masukkan yang barusan kalian screenshot tadi guys. Misalkan saya yang ini guys. Nah, sesudah dimasukkan, kalian klik submit guys. Nah, sukses. Lalu kalian klik lagi lalu kalian masukkan yang screenshot tadi guys. Nah, kita klik submit lagi guys. Sukses. Terus aja guys masukkan yang screenshot tadi. Klik lagi submit. Nah. Lalu kalian klik complete yang ini ke sini. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan banyak tugas guys. sini saya sudah menyelesaikan 8 tugas ya guys Tadi saldo saya Rp30.000 Sekarang kita lihat saldo saya sudah berapa guys Kita klik ke menu main Nah di sini saldo saya bertambah guys menjadi 48000 Aplikasi ini pembayarannya cukup besar sekali guys satu misinya itu 6000 guys. Dan di sini hanya bisa tiga kali tugas ya guys dalam sehari. Misalkan satunya 16 6000. Nah, di sini gimana cara menarik uangnya? Nah, cara menarik uangnya kalian klik ke my wallet yang ini. Nah, di sini kalian klik withdraw yang ini. Nah, lalu kalian pilih nominal yang kalian ingin penarikannya, guys. Di sini kalian masukkan akun bank mau akun dana terserah nah, di sini saya pakai akun dana ya, guys. Dan di sini minimal penarikannya itu yaitu 250.000, guys. Karena di sini saldo saya baru 40.000 makanya belum bisa penarikan guys. Nah, kalau di sini sudah lengkap diisi semua, kalian klik aja submit guys. Yang ini guys. Oke, kita kembali dulu. Oke dan saya. Nah, di sini kalian kalau kalian baru daftar baru masuk kalian klik dulu yang personal information guys, yang ini guys. Nah, di sini kalian klik ke bankar, banker ya, yang ini klik setting, yang ini. Nah, di sini kalian bisa masukkan akun bank kalian ya guys, mau akun dana Oppo, Gopal itu terserah kalian karena di sini saya sudah menyangkutkan akun dana saya. Nah kalau kalian mau menyangkutkan akun dana kalian atau akun bank, kalian klik add bank share yang ini. Nah di sini kalian masukkan nama kalian. Lalu di sini kalian masukkan bank akun ya. Misalkan nama kalian apa? Misalkan enggak misalkan kalian pakai aplikasi Dana di sini masukkan nomor HP Dana kalian guys. Nah lalu di bawahnya lagi kalian masukkan bank, na, bank nama misalkan Dana. Nah sesudah lengkap kalian klik Add It Now yang ini guys. Karena di sini saya sudah menyangkutkan akun Dananya jadi kembali dulu guys nah lalu kalian klik login password yang ini guys klik setting yang paling pinggir guys nah di sini kalian masukkan password ya yang tadi kalian masukkan yang sesudah lengkap kalian klik submit ya guys karena di sini saya sudah memasukkannya jadi kita kembali dulu Jadi begitu guys cara bermain di aplikasi ini guys. Di sini juga kalian bisa mengundang teman kalian guys. Kalau kalian mau mengundang teman kalian, kalian klik invite print yang ini ya guys. Nah. Di sini kalian klik set the QR code ya yang ini. lalu sini kalian bisa bagikan kode referral kalian ya yang ini ini kode referral saya nah ini copy rekomendasi kode boleh boleh di, disalin nah kalian klik copy salin yang link kalian yang itu coba saya salin nah sesudah di copy kalian kembali kalian mau dibagikan ke teman kalian terserah misalkan saya bagikan ke sini guys kita klik tempel nah jika teman kalian mengklik link itu lalu mendownload kalian akan mendapatkan komisi guys oke kita kembali lagi Oke guys Mungkin segitu aja di video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe-nya guys, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya. Dan saya mau ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya Amin. Oke okay guys, saya Aldi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.